pertama datang dari apa yulios empunya channel gestur, channel horror ya apa lu udah subscribe udah dong e, nama channel gestur. ini nama channel yang ini salah ketik dia jadi lu lihat di cards ini aja kalau lu mau subscribe atau intip-intip channelnya nah terus segitu dia udah bilang screenshotnya jangan dipakai karena dia salah kirim gambar Oke okay. Pertanyaannya ini cukup panjang dan untuk penghemat durasi, gue udah pelajari pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah bahwa e, banyak lagu rock yang diciptakan, lagu keras ya, yang, yang diciptakan dengan lirik-lirik yang memuja setan, untuk bla bla bla bla bla. Dan udah gitu, apakah ada musik rock yang benar-benar diciptakan untuk memuja setan atau iblis? Nah kalau misalnya buat, karena ini pertanyaannya untuk gue pribadi, jadi gue jawab juga secara pribadi. Kalau gue sendiri sih nggak percaya itu, karena itu buat faktor keren-kerenan aja. Jadi misalnya kayak Highway to Hell, terus ada gitu, ada Stairway to Heaven. Enggak ya, itu mau bagus. Oke, okay, Highway to Hell, Shout at the Devil, dan lain-lain. Udah gitu, kayak some kind of monster, bla bla bla Nah itu gue nggak pernah dengar sekalipun di konser mereka, tiba-tiba menjadi gila udah gitu mengorbankan babi berkepala sapi untuk memanggil setan segala macam enggak dan kalau lu sempat nonton film yang judulnya Little Nicky disitu jadi dijelaskan secara komedi bahwa uh, untuk memanggil yang kayak gitu itu bukan dengan lagu keras man melainkan disisipkan dalam lagu-lagu pop seperti waktu itu kalau nggak salah hmm, apa ya eh uh, jadi hitamnya bijis kalau nggak salah lu, lu tonton aja itu film menghibur banget lucu dan tapi harus open minded ya bukanya eh nontonnya gue yakin lo termasuk yang open minded terus udah gitu kalau misalnya buat melihat sesuatu yang sifatnya astral kita perlu uh, masuk ke dalam fase yang disebut dengan guru apa namanya pokoknya buat semacam enchantment begitulah jadi yang gak, kayaknya nggak mungkin banget bisa didapat dengan uh, memakai musik rock Oke, okay, segitu jawaban gua untuk uh, gestur channel. Lanjut ke yang kedua, ini uh, dari Pikachu. Oke, okay. udah subscribe udah dong, thank you. Nama channel blank, ini blank. Screenshot channel artwork, wih, apa ya kira-kira? Koma. -kira? Wah, gambar Pikachu, mengejutkan ya, sangat nggak diduga-duga. Namanya Pikachu, gambarnya Pikachu. Oke, okay? eh pertanyaannya, kenapa suka musik genre rock? Kenapa suka musik genre rock ya? Karena gue kebetulan lahir di dan besar di era itu, ehm, dan gua agak terlambat kena rock, ehm, mempelajari rock gue agak terlambat. Sebelumnya gue anak disco dan gue gak uh, MC Hammer dan Vanilla Ice itu disco gue nih uh, Entahlah, entah gue gua gak terlalu kotak-kotakin musik Gue dengerin apa yang gue suka dan gue bukan penggemar musik juga waktu itu Terus yang begitu saat gue mulai suka main rock Dan ada yang ngajakin ngeband karena disangkanya gue anak band Karena rebut gue gondrong loang Nah itu adalah disitu zamannya musik rock Kapan bayar denda Oh Masih ngutang gitar loh buat air Oke, okay, gue tahu lu siapa nih. Gue tahu lu siapa. Waktu rutin, jam 6, jam 6 malam. Oke, okay. konten yang paling baik di channel-channel Rocker tutorial gitar. Oke, okay, thank you buat pertanyaannya dari Pikachu. Selanjutnya, dari Underdog. Apa lu udah subscribe channel Rocker? Udah dong. Thank you banget. Thank you. Thank you, lu keren. Nama channel lo untuk dimension gak punya channel YouTube. Hmm. Terus tadi lo subscribe gue pakai apaan. Alamat channel blank screenshot channel artwork. Oke, okay, kita lihat aja. Oke, okay, seperti ini. Uh, gue gak tahu ini apaan. Seperti Sparta dicampur Transformer. Terus di komen ya. Kalau nggak tahu, eh, kalau nggak tahu, kalau lo tahu ini gambar lo gua apa? Oke, okay. pertanyaan untuk calon rocker bang, ada rencana bikin project sama anak-anak square ga? Oke, okay, gua tahu lo siapa. Kayaknya, uh, hmm. jadi begini, gua tuh dari awal gua masuk ke square itu, gua ada ada square Nah, selain gitares.com, gua punya square. Bukan gua punya square, gua adalah member Square-nya IGC. IGC Indonesia gitar Community kalau nggak salah itu nah uh, istilah katanya. Dan dari awal itu gue pengen banget collab sama mereka. Cuma ya ada yang sibuk, ada yang pindahan, ada yang ini, ada yang itu. Jadi nggak pernah terjadi. Jadi gue lebih sering yang terjadi malah sesuatu yang sifatnya dadakan. Kayak gua sama Nelson atau salah satu member di situ. Atau Dewa Adianto yang tiba-tiba gua bilang, ego bikin gitar nih rhythm section doang, lu isi leadnya mau gak mau, udah, terus udah gitu. Paginya ngobrol, malamnya upload. Nah, jadi gitu. Jadi kalau misalnya di dikonsepin macam-macam, biasanya gak jadi, biasanya gak jadi. Apalagi sama Lord Shield yang, wah, susah susah deh pokoknya. ya Terus udah gitu, waktu rutin nonton Youtube jam 7.30 malam. Hmm, mirip gua Harusnya kita sering ketemu ya. Oke, okay, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini adalah dari si Dewa Adianto. Dewa Adianto yang barusan panjang umur banget. Barusan gue singgung yang gue bilang. Pagi ngobrol, malam jadi. Bikin collab. Udah subscribe, udah harus. Ada gitu alamat channel. bla bla bla, bla berantakan banget. Nggak jelas. E, klik aja linknya di card ini ya kalau lu mau ngecek dia punya channel Dia tuh channel edukasi gitar juga terus mainly jazz mainly jazz terus pertanyaan apakah pernah kecewa memilih musik sebagai jalan hidup merasa lelah nggak sebagai gitaris ada rasanya so nggak? kok nggak tetap aja di le daripada pulang ke Indonesia soalnya kebanyakan teman-teman yang belajar musik di luar pada nyesel kembali ke Indonesia Oke okay. Pernah kecewa enggak memilih musik sebagai jalan hidup sering banget sering banget gua pernah berhenti dan Seperti tahu gua mulai YouTube ini setelah gua berhenti uh, main gitar selama 15 tahun Itu karena gua nggak tahu mau ngapa ngapain dengan ilmu yang gua punya Terus udah gitu gua punya social anxiety gua nggak bisa bergaul dengan orang dengan baik uh, Gua nggak bisa berkomunitas yang sebetulnya itu sangat diperlukan untuk hidup bermusik jadi uh, Begitulah makanya gue sangat terbantu dengan adanya YouTube ini, dengan adanya uh, apa sih Aplikasi-aplikasi untuk chatting, sosial media segala macam yang bisa menyalurkan uh, Keinginan gue yang terpendam Terus udah gitu merasa lelah, nggak sebagai gitaris, udah lelah iya pernah Ada rasa nyesel nggak, kok nggak aja aja DLA daripada Pulau Indonesia Kalau rasa nyesel, rasa nyesel uh, gue nggak tahu dengan apa yang gue dapat sekarang gue syukuri dan gue nggak bisa bilang gue nyesel karena mungkin kalau gue tetap di sana gue juga nggak bisa lebih baik daripada sekarang Yang jelas dulu gue dapat pekerjaan yang gue dapat bayaran itu per season Nah sebelum season ini selesai gue nggak dibayar sementara duit gue buat survive itu tinggal segini jadi makanya gue ambil Uh, sebagian dan gue untuk belajar di GIT untuk ke sekolah lain, gue maskin sekolah lain juga gue pakai sekolah double, gue di GIT dan di uh, Los Angeles Music Academy waktu itu, sekarang namanya LACM uh, punya Frank Gambale, terus itu gue belajar sama dia nah itu itu secara berbarengan eh uh, jadi dari situ duit habis, karena ada krisis moneter, gue mau gak mau gue harus pulang, karena gue gak bisa survive lebih lama untuk memenuhi sisan gue sampai gue dapat bayaran kurang lebih seperti itu dan gua survive sehari-hari dengan cara gua beli CD bekas di toko ini gua jual di sini kayak seperti itu dan itu bener, -bener cuman menyedihkan sangat-sangat menyedihkan dan you know what gua sangat-sangat cinta Indonesia karena di Indonesia rumit apapun hidup lo lu, lu kopro bolak-balik tiba-tiba masa lalu terpecahkan itu itu yang paling penting ada di Indonesia jadi uh, semoga Membuka hati lo untuk menjadi tetap bersemangat jadi gitaris, oke. Okay? Tapi realistis, oke. Okay. Terus kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Oh, apa lo udah subscribe channel nekor? Udah dong, thank you banget. Nama channel lo atau IG dimension Agung Cesario, alamat channel IG lo sama berantakan. Klik aja card di sini, ya. Screenshot channel artwork lu kalau mau ditampilin kita lihat ke apa Nah seperti ini ternyata oke okay. blank blank blank blank blank tapi uh, silahkan kunjungi aja Siapa tahu mau bantu subscribe, tapi gue juga bingung karena belum ada konten apa-apa. Oke, langsung lagi ke pertanyaan, Bang, gue dulu beli gitar kaleng, kaleng, gitar kaleng-kaleng, soalnya belum terlalu ngerti. Nah, apa gitar itu harus di-update, ganti pickup dan lain-lain nggak? Uh, ini dengan sedikit analogi bahwa gue adalah pemain game RPG yang suka, Uh, tahu kan RPG role-playing game di mana kita awal-awal mulai main gitu sebagai bel terus tiba-tiba nemu pedang pedangnya kita kasih amulet tiba-tiba pedangnya jadi pedang api kita kasih amulet lagi supaya dia bisa sekali pukul musuhnya jadi stun kita kasih amulet lagi supaya orangnya jadi kesetrum nah untuk mendapatkan dan mengupgrade amulet ini pedang beramulet ini gua gua harus Eh udah tiba-tiba sampai ke level 20 Dimana gue di level 20 Udah bisa beli pedang yang lebih keren Jadi layak bisa beli pedang yang lebih keren Di toko Nah itu kurang lebih kira-kira kita kayak begitu kan Jadi yang satu kita, kita suka Kita sayang karena kita besarkan dia dari lahir Yang satu terlahir keren Dan bisa kita beli Saat ini Nah jadi kembali ke uh, dua masalah Satu budget Dua idealisme loh kalau misalnya budget lu ada, lu upgrade gitar lama lu dan lu beli yang baru, beres kan? Tapi kalau misalnya budget lu nggak ada, lu lihat dulu uh, gitar lu. Uh, apakah dia punya komponen yang memadai untuk di-upgrade? Jadi maksud gua, percuma lu pakai gitar, uh, pick upnya keren, tapi kayunya butut. Atau dan sebaliknya, lu percuma lu pakai gitar yang bodinya keren, tapi pick upnya butut. Ya, kurang lebih kayak begitu kan? Nah, gue sendiri sih nggak ada bayangan ya, kaleng-kaleng sekalian kaleng, kaleng gimana. Karena gue dulu sering banget ngorbanin gitar gue dengan berbagai macam percobaan. Sampai kebanyakan sih rusak, gitu. Jadi, jadi gue, gue, gue, gue, gue tahu rasanya, gitu. Kalau misalnya untuk saat ini, kebutuhan lu untuk uh, main, main keluar, gue saranin lo uh, beli yang baru itu itu paling, cara cara paling cepat karena lu enggak perlu percobaan lagi dan ada garansi. Kalau misalnya lu beli uh, spare parts itu enggak ada garansi, rata-rata enggak -rata ada garansi, tapi begitu lepasnya digital lu, di lu kalau cocok itu keren, kalau enggak cocok lu mampus. Uh, kurang lebih kayak begitu ya. Tapi kalau uh, gua di kasus gua adalah kemarin gitar gua patah, gua lem pakai lem krona. Uh, Eh gue belum di endorse di -endorse sama lem itu loh Oh oke okay. pakai lem tuh itu tiba-tiba naik gitar gua bisa dipakai lagi terus udah gitu sama tuner-tunernya udah udah patah udah patah gue beli di buka lepek dengan harga yang makin kesini makin murah jadi sampai akhirnya gitarnya bisa lo eh bisa gue mainin lagi dan bisa lu lihat di video-video gue yang lain itu yang di itu loh oke okay? Thank you pertanyaannya, terus waktu rutin mulai nonton YouTube. Jumlah 8 malam, konten, tutorial gitar. Oke, okay, thank you masukannya, mister. Selanjutnya ada dari Pura-Pura Gitaris. Udah subscribe? Udah dong? Oke, okay, thank you banget. Lu keren, keren. Lu udah belum? Nama channel lu Pura-Pura Gitaris. Alamat nama channel lu berantakan. Jadi, lihat aja di sini. Kalau kalau jatah kartu cukup ya terus screenshot channel artwork lu kalau mau ditampilin kita lihat ke apa Oke, okay, inilah tampilan channel YouTube-nya. Pura-pura gitaris, dia juga rajin bermain gitar sepertinya, dan kebetulan lagi nonton lagu gua Waduh, makasih banget, gua senang banget. Thank you, thank you, thank you. Nanti gua juga pasti sering, sering nonton punya lu ya. Waktu lu rutin mulai nonton YouTube, jam 8 pagi luar biasa, pagi-pagi, jam 8 pagi sih gue masih tidur. Oke pertanyaannya adalah umur berapa belajar gitar uh, seperti sebelumnya gue jawab gue telat belajar gitar uh, gue belajar gitar itu baru kelas 2 SMA rasanya ya ya saya ingat kok sih 2 SMA umurnya sih gue lupa pokoknya 2 SMA gue belajar gitar itu juga karena uh, gue diajakin ngeband sama temen gue yang pikir gue bisa main band karena rambut gue yang gondrong gitu jadi pada modal gondrong doang awalnya jadi sebelumnya gue udah ngeband cuman gue sebagai vokalis terus udah gitu, ternyata masa masa puber gue tidak berhasil vokal gue malah jadi ancur gitu sebelumnya juga kepake jadi vokalis karena gue bisa bahasa Inggris dengan fasih untuk umuran saat itu nah terus udah gitu gitar apa yang pertama kali dipegang yang pertama kali gue pegang itu gitar Kramer-nya Ridho Hafiz jadi itu gue pegang ya Terus udah gitu dan tapi buat manggung bukan gue yang pegang tempat gue megang malah gua pakai e, gitar hmm, wait itu itu elektrik akustik rasanya kramer juga deh e, mereknya gua agak lupa tuh tapi itu keren banget tapi yang bener-bener buat pribadi gua gua pakai gua pakai pribadi punya gua itu pakai semik semik yang di seperti di jawaban sebelumnya ya akhirnya gue pretelin gua sambung ini gua selalu gua ganti di Marcio gue ganti ini Google itu sampai akhirnya dia ujung-ujungnya enggak ada sisa semik semik sama sekali tapi pokoknya itu kita keren dan sekarang uh, udah gua hibahkan ke pada yang membutuhkan oke okay. uh, lu tahu kan siapa kalau yang ini yang ini ini dari wowoku@gmail.com. gmail.com udah subscribe car udah dong keren men terus apa nama alamat channel lo masih berantakan lihat aja di sini kalau gue masih ada jatah card terus screenshot channel artwork lo kalau mau ditampilin aku mood aku, aku imut kan book exploration walk the films walk eksperimen oke seperti ini tampilannya terus jadi wow ini uh, sebetulnya gue bisa anjurkan untuk kolaborasi sama gestur yang penanya pertama tadi karena kalian punya niche yang mirip sama-sama uh, penggila horor jadi uh, gue penasaran banget kalau kalian berdua dua tim kalian itu kerjasama kayak apa bakal se-sesetan apa kurang lebih kayak begitulah nah sekarang pertanyaannya om rocker kan suka sama genre musik yang keras dan agak dark nih nah om rocker takut sama hantu gak sih tapi om rocker juga seram soalnya aduh jadi nggak pede saya oke ini pertanya pertanyaan ini jawabannya takut sama hantu gak sih nggak gua nggak takut sama hantu jadi eh uh, hantu secara umum ya hantu secara umum gua enggak enggak ta takut mau bentuknya kayak gimana juga kayak gimana uh, gua enggak takut tapi gua ini lumayan gampang dikagetin jadi gua lebih takut kaget daripada takut bentuk kaget itu termasuk takutnya ya jadi pokoknya kalau gua tahu itu kalau ngvw ada di situ dari awal gue tahu ada di situ terus gue dateng, ya gue nggak takut ngobrol ya ngobrol aja biasa ya. Tapi kalau misalnya gue lagi dateng tiba-tiba dia nongol gitu, ya, kan gue bisa kaget. Terus dia ikut kaget, jadi kesku bidu ya pokoknya kayak -kaya lah Dan kebetulan gue ini mempunyai skizofrenia yang mempunyai daya halusinasi yang cukup tinggi, jadi ya enggak enggak aneh deh gue kalau uh, sama lihat hal-hal kayak gitu, jadi ya, santai aja. E Topeng juga serem soalnya... Oh, ini bukan pertanyaan. Ini, ini dia ngomong. Gue kira dia nanya kenapa topeng gue serem. Oke, okay, biasa nonton YouTube jam 7 malam. Kita bakal sering ketemu. Konten apa yang terbaik? Rock cover version. Waduh, gue tersanjung banget. Gue tersanjung banget. Kemarin ada yang bilang suara gue kurang. Dia salah. Suara gue sebetulnya ancur, bukan kurang. Oke. Okay thank you Makasih kita lanjutkan ke penanya selanjutnya eh uh, ide kerasi yang putra apa lu udah subscribe channel kok udah dong terima kasih nama channel lu atau yg Riasa Saputra, alamat channel Bali nah ini, ini ini ini lu luar biasa ini alamat channel Bali Oke okay. berarti alamat channel gua Jakarta screenshot channel Arwak lu kalau mau ditampilin oke okay, seperti inilah penampakannya Rian Saputra di search aja mungkin ketemu ya eh uh, upload terpopuler ini dia di, ada hidup di hidup narkoba mati di tempat Oke okay. hirup narkoba mati di tempat Oke okay, ya deh terus pertanyaannya Apakah yang membuat Anda tertarik menjadi youtuber ini sebetulnya pertanyaan lama Uh, cuman mungkin perlu gue ulang karena Dulu Udah lumayan lama sih April uh, April lalu Awalnya itu karena dua Anak gue yang udah mulai remaja Tiba-tiba suka gitar dalam waktu bersamaan um, Tiga, sorry, sorry Tiga, tiga anak gue yang remaja Tiba-tiba suka gitar Terus salah satu dari mereka dengan antusias menunjukkan ke gue Satu channel Youtube eh uh, tutorial gitar, nih nih nih belajar ini terus gitu situ gue lihat, hah apa lu belajar belajar ini ini sih belajarnya ngaco terus dari situ wait kenapa gua nggak bikin channel YouTube aja? jadi dan disitulah gue mulai bikin uh, video dan mulai main gitar lagi setelah 15 tahun gua nggak main gitar itu adalah trigger trigger trigger gua banget untuk mulai gitar dan gua jadi bisa berkomunikasi dengan kalian melalui YouTube tanpa gua harus berkenalan secara personal karena gue punya kekurangan dalam urusan sosial Oke okay. eh uh, waktu rutin mulai nonton YouTube jam 3 pagi Astaga konten apa yang paling baik rock cover dan tutorial gitar secara seimbang Oke, okay, akan gue usahakan yang terbaik supaya lo gak kecewa. Thank you. Udah <tuk> dari Nando Ratap, Nando Ratap. Apa lo udah subscribe channel Rokar? Udah dong. Thank you. Nama channel lo atau IG Fernando Spasi Ratak. Alamat channel lo uh, berantakan. Ntar gue coba tulis ini kalau masih ada jatah card. Screenshot channel artwork lo. Kita lihat seperti apa. Oke, seperti ini. eh uh, Kalau mau tonton, sekarang subscribe langsung aja ke sini. Terus kita lihat pertanyaannya tiga. Dia nggak mau kalah. Dengar-dengar punya saudara DJ. Pernah kepikiran buat collaboration? Dengar-dengar punya saudara DJ. Pernah kepikiran buat collaboration? Ya. Yeah enggak perlu didengar juga itu udah benar. gue punya saudara DJ uh, DJ senior uh, udah main jam terbangnya luar biasa terus gue nggak tahu sih gue belum izin bisa sebut nama dia apa enggak terus udah gitu, pernah kepikiran enggak buat collaboration selalu uh, selalu kepikiran buat collaboration gue sangat suka collaboration dengan siapa saja terus apalagi dengan DJ sekali Saudara gue itu cuman dia itu sekarang lagi, lagi terlalu sibuk sama kegiatan di hidupnya ya, karena kebetulan gue sama dia punya satu kesamaan, yaitu suka melakukan hal-hal random dengan orang-orang yang random gitu. Cuma bedanya dia bisa berhubungan sosial dengan orang baik-baik aja, orangnya asik, orang asik. Terus pernah kepikiran nggak buat bikin konsep genre baru? Nah kalau misalnya genre baru gua untuk ini gua nggak berani jamin gua nggak berani jamin karena gua nggak tahu apa yang baru dan apa yang lama gua nggak tahu gitu Gue juga masih setiap hari gue setiap hari sekarang gua selalu terkejut dengan adanya musik baru di kuping gua dan ternyata itu lama di kuping orang atau dan sebaliknya orang bilang baru gue bilang gila ini udah dari tahun kapan gitu Jadi Uh, baru atau enggak gua enggak, enggak tahu tapi mungkin saudara gua yang DJ itu bisa ngebantu gua memperluas wawasan Oke okay? sekarang pertanyaannya idealisme dalam musik jiwa atau image nah sekarang kebetulan gua dengan bentuk calon dokter ini gue berhasil menyatukan keduanya antara jiwa idealisme gua dengan atau image image-image di, di sini kalau gue nggak salah tangkap maksudnya tongkrongan ya atau maksudnya image JPEG atau PNG atau PSD atau TIFF nah antara itu jiwa to image sekarang gue berhasil mewujudkan semuanya dan makanya gue senang dengan kemasan seperti ini dimana gue bisa menyalurkan apa yang gue tahu memainkan apa yang gue mau terus tanpa harus eh, memikirkan penampilan gua dan tanggapan orang-orang yang you know oke okay, waktu rutin mulai nonton YouTube jam 9 malam konten tutorial gitar sip Fernando letak semoga sukses selalu dengan channelnya dan dengan segala macam apapun yang lu kerjain eh nah, yang terakhir akhirnya dari Naya studio next uh, wait, wait. gue jelasin dulu ya jadi naya studio ini adalah sebuah bentuk-bentuk uh, kelompok atau nggak tahu apaan itu jadi dia itu bikin recording studio bikin custom alat musik custom jadi lu kalau mau pesan alat musik custom bisa ke dia uh, lewat langsung aja lewat email yang ada di sini nih Oke okay. itu sedikit dan janjinya sih katanya gua mau dapat yang custom series juga. Jadi kapan? Kapan jadinya? Terus begitu gitu, itu istilahnya endorse kali ya. Oke. Okay. Eh uh, apa udah subscribe channel record? udah dong nama channel lu IG untuk mention Nice Production, alamat channel lu bla bla bla bla. Ini berantakan juga. Kita lihat apa bisa masuk di cards di atas sini atau enggak. udah gitu screenshot channel outlook lo Oke, okay. nah seperti ini tampilannya bisa dibantu subscribernya terus uh, sedikit lagi cerita tentang Ice production Ice production ini dimiliki dimiliki oleh orang yang bernama Agung Sulhan. jadi dia itu adalah pemain bass yang gue bilang out of the box lah ya bukan-bukan mengatakan dia sebagai pemain bass itu kayak masukin gajah ke dalam kulkas jadi ya dia emang gendut sih tapi yang nanti nggak maksudnya jadi dia nggak cuma basis dia itu komposer uh, juga, terus main gitar juga, main piano, main drum, main, main semua. Dan dia udah main sama musisi-musisi senior seperti dan dia bergaul sama Ricco Jovania, terus udah gitu sama Gideon Tanker, main get sama Gary Herb, sama Charles Pokoknya trend deh. Jadi langsung ke pertanyaannya, ini channel isinya lebih ke edukasi enggak ya? Eh gimana sih? ini channel isinya lebih ke edukasi ya Oke okay. jadi sebetulnya channel ini enggak mau lebih ke edukasi e, maunya ke e, hiburan yang e, temanya seputar musik terutama gitar pada pada khususnya gitar cuma kadang-kadang orang itu enggak enggak nangkap lucunya di mana ya gitu kalau gue bikin sesuatu yang salah tanpa mereka tahu bahwa gue bisa bikin sesuatu dengan benar. Jadi kalau misalnya. Seperti yang bilang katanya. Aturan itu kan dibikin untuk dipatahkan. Ya emang benar. Jadi gue mau nunjukin juga bahwa. Ini gue patahin. Tapi. Ini alur yang benarnya. Gitu. Jadi e, supaya orang tahu. Oh maksudnya lucu. Kalau nggak lucu-lucu. Gue juga bukan pelawak sih sebetulnya. Cuman ya. Ngerti. Nang nangkap dong maksudnya. Nah terus seperti kayak misalnya kecuali lu punya um, namanya apa sih konsistensi seperti k -Mac yang dia di kompilasi straight terbesar sedunia itu di part dia dia malah bilang dan main uh, as main colomain yang sengaja disalah-salahin terus dari itu dia bilang lu mendingan skip gua aja deh Nah gitu maksudnya jadi itu seperti ini kayaknya jawaban gue ini membantu menjawab pertanyaan dari tadi jiwa atau image image image image itu penting dibangun lu udah punya album 123 salah satu album lu salah image hancur uh, nama band lu selama-lamanya atau nama lu sebagai musisi Oke okay, jadi hati-hati dengan image itu image penting banget Oke okay, thank you Agung tuh sudah gitu konten yang paling baik untuk calon rokok tutorial gitar, oke okay, gue terima masukannya, dan seperti itu semuanya udah ya, udah gue bacain uh, semoga jawaban gue memuaskan dan gue masih sebetulnya masih ada sisa 10 slot lagi karena sebetulnya Q&A ini gue bikin buat 20 pertanyaan cuma karena kepanjangan akhirnya gue bikin 10 dulu oke okay, thank you, dan di luar anjing gue mulai ribut-ribut, deh gue calon rokok out